tinggi di atas panggung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Kabinet desa bum desa bersama harus mengambil peran dalam kegiatan kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jangan sampai justru mematikan usaha rakyat yang telah ada. Misalnya ini di desa sudah ada toko kecil-kecil 5 atau 10. Bum desa malah buat toko yang lebih gede. Yang 10 mati, yang ini hidup baik. Ini yang enggak benar. Bukan itu. Saudara-saudara, semuanya harus bisa memacu, men-trigger, agar yang 10 ini bisa menjadi 20. Atau yang 10 ini menjadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar. Tugas-tugas itu yang kita inginkan. Bukan mematikan yang sudah ada. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana men memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada, tetapi dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan, Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi. dan tentu saja bumdesa Bum desanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Kemudian juga bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Beli pupuk tidak usah sendiri-sendiri bisa dikonsolidasi oleh BUMDESA. Bisa juga tadi di dalam tayangan video tadi juga bekerja sama misalnya dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan misalnya transportasinya. Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN, baik perkebunan, baik pertambangan, dan lain-lain yang ada di daerah yang ada di desa, untuk mengikutkan BUMDESA dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jangan yang di desanya jadi penonton, jadi lalu-lalang, truk lalu-lalang. Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyatnya menonton, melihat, melihat tambang diambil, Keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton saja, libatkan, nanti akan saya sampaikan secara tegas, melibatkan bum desa, bum desa bersama dan kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian juga yang paling baik yang saya lihat, contoh yang di Kalimantan Timur, ada desa yang bisa mengekspor, Lidi di Kutai Kartanegara, Lidi dari Kelapa Sawit dan Nipah, serta Arang, Kayu Halaban, bagus sekali. Bisa melompat, kalau ini namanya melompat, karena tidaknya berjualan di desa itu, tidak berjualan untuk domestik, tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor. Dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali hasil-hasil pertanian, gampang sekali sekarang yang ekspor Kopi, hampir semua daerah kita memiliki kopi. Buah-buahan, hampir semua kita memiliki buah-buahan. Hortikultura, gampang sekali. Hanya bagaimana kita menyiapkan sebuah kualitas yang baik. Saya kemarin kaget ke Kabupaten Ngawi, orang tani muda yang bisa menghasilkan apokat yang sangat gede-gede sekali, dengan kultur jaringan, dengan tisu pajar, pisang juga gede-gede sekali. Seperti ini yang harus dikejar dan dikembangkan bersama oleh BUMDESA dan BUMDESA BERSAMA. Kalau kualitasnya seperti bukan sangat gampang ini sangat mudah sangat mudah sekali untuk mengekspor karena kualitasnya seperti yang saya lihat kemarin. Bagaimana desa bisa bekerja sama misalnya dengan IPB sudah punya misalnya produk-produk hortikultura -produk, produk -produk, produk -produk tetapi kualitasnya kurang baik sama dengan universitas agar kualitasnya bisa lebih baik dan bisa masuk ke pasar yang lebih besar, ke pasar ekspor, ini yang kita harapkan. Bapak-Ibu hadir yang berbahagia peserta RAKORNAS, di masa pandemi ini pada saat perekonomian kota, perkotaan sangat terganggu, Justru ekonomi di pedesaan menjadi salah satu penyelamat situasi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Terus mulai merubah bapak ibu dan sudah semuanya harus berani merubah transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali dan. Bum desa, bum desa bersama juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor. Dan mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba, membangun desa, menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, saya luncurkan sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dan saya buka Rapat Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Lalu Samsul Hakim dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافر الأزيلة يا ربنا لك الحمد Kamaya umbughil jalal wajhik al karim wa'udhi min syaitan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang maha agung. Kami agungkan namamu Kami sucikan asmamu Puji dan syukur kami persembahkan ke ya Allah Atas berkat rahmat dan inayahmu Kami semua dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka menghadiri acara peluncuran sertifikat badan hukum badan usaha milik desa Dan rapat koordinasi nasional bumdesa tahun 2021 Ya Allah ya Tuhan kami dengan segala kerendahan, ketulusan, dan keikhlasan hati Kami menundukkan kepala, menadahkan tangan Berdoa memohon kepadamu Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini Senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah, dan ridho darimu Ya Allah, Ya Tuhan kami dengan memohon ridho dan izinmu Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami Dan jadikanlah pelaksanaan kegiatan ini Sebagai ibadah dan pengabdian kami Agar, agar kami dapat berkontribusi Dalam menjahterahkan masyarakat desa Di seluruh wilayah Indonesia Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kecerdasan berpikir, dan kebeningan hati kepada seluruh peserta kegiatan ini sehingga menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan program pengembangan dan pemberdayaan di desa di seluruh Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kegelapan para pemimpin kami, karena Engkaulah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami Karena sesungguhnya engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul al alim Atubu alayna innaka antas tawab al-rahim Rabbana atina fid dunya hassanah Wa fil akhirati hassanah Wa kina agaban naru Alhamdulillahi Rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Demikianlah acara peluncuran sertifikat badan hukum BUMDESA dan rapat koordinasi nasional BUMDESA tahun 2021 pada hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara hadirin dimohon berdiri.